Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ole Corbianto dari CV Mitra Usaha Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat dan tahapan pendirian perseroan terbatas. Langsung kita mulai saja. Ada 9 syarat dan tahapan untuk mendirikan perseroan terbatas: pertama, pendiri minimal dua orang, jadi sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007. Bahwa perseroan terbatas itu adalah persekutuan modal uh, yang terdiri dari dua orang atau lebih, ya, untuk membuat sebuah badan hukum untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Jadi, uh, siapkan dua orang atau lebih, ya, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, boleh. Masing-masing menyerahkan. KTP, KK dan NPWP. Oke. Okay. Nah yang kedua, e, siapkan juga nama PT-nya. Jadi nama PT itu minimal tiga kata. Ya, kenapa tiga kata? Karena e, sekarang itu mungkin yang satu kata, dua kata itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Untuk nama PT sendiri harus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2011. Yaitu diantaranya yang pertama itu harus ter, e, ditulis dalam huruf Latin ya, tidak boleh dalam bentuk angka atau gabungan huruf dan angka atau kata yang tidak mengandung makna. di pasal 11nya ditambahkan lagi harus untuk PT yang apa namanya yang pemegang sahamnya itu terdiri dari WNI, maka PT-nya itu harus menggunakan bahasa Indonesia. PT nama PT juga tidak boleh sama dengan PT yang sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah tidak boleh sama dengan lembaga pemerintahan ya atau lembaga negara ya. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya itu tidak boleh. Lalu, tidak boleh juga, misalnya uh, yang mengganggu ketertiban atau berkaitan dengan masalah kesusilaan, gitu ya. Jadi, harus uh, sesuai dengan sopan santun dan norma yang ada di Indonesia. Seperti itu, untuk ketentuan nama PT berikutnya adalah: siapkan juga yang ketiga adalah siapkan maksud dan tujuan. Jadi, maksudnya itu adalah uh, bidang usaha dari PT tersebut. Apa itu disiapkan dari awal? Jadi, uh, sesuai. Uh, sesu apa namanya sejak Agus belas ya berlaku uh, ke apa ke OSS, sistem OSS, sistem KBLI maka PT itu tidak bisa lagi masukkan seluruh uh, bidang usaha ke dalam PT nya tapi harus sesuai dengan maksud dan tujuannya ya dan itu biasanya dicantumkan dalam bentuk kode KBLI, untuk kode KBLI sendiri uh, bagaimana cara mencarinya uh, kami sudah buat uh, di video kami sebelumnya silahkan teman-teman yang belum melihat bisa melihat uh, linknya di deskripsi ya lalu yang keempat adalah menentukan modal dasar ya jadi modal dasar ini kalau dulu itu eh, di peraturan lama ya di peraturan tahun 2008 2008 itu masih eh, mengatakan modal dasar pendirian PT perselan terbatas itu 50 juta namun sudah diperbarui lagi di peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 modal perusahaan itu tidak lagi 50 juta namun bisa bebas bisa berapa saja sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pendiri misalnya 25 juta juga boleh 10 juta juga boleh atau di bawah itu juga boleh gitu ya namun modal asal ini juga nanti menentukan klasifikasi dari PT yang kita miliki Uh, ini juga ketentuannya ada di uh, ketentuan terbarunya ya ada di PP nomor 7 tahun 2021 ya kalau sebelumnya itu jadi ada perusahaan itu dibagi dari mikro, kecil, uh, menengah, dan besar Ya, kalau peraturan sebelumnya kan untuk mikro itu uh, di bawah 50 juta namun kalau untuk aturan baru yang sesuai dengan uh, PP nomor 7 tahun 2021 itu PT mikro itu Uh, untuk PT yang modal dasarnya di bawah uh, 1 miliar ya. Sedangkan untuk yang kecil itu modal dasarnya 1-5 miliar Untuk yang sedang modal dasarnya 5-10 miliar Sedangkan untuk PT besar itu di atas 10 miliar ya. Kalau untuk PT besar itu masih sama dengan aturan sebelumnya di atas 10 miliar Termasuk juga untuk uh, PT penanaman modal asing ya PT yang ada uh, pengurangan sahamnya itu asing itu juga di atas 10 miliar nah, Silahkan teman-teman tentukan saja modal dasar itu sesuai dengan kesepakatan atau mungkin sekali dengan tujuan dari PT tersebut didirikan uh, Misalnya kalau PT-nya itu berkaitan dengan perbankan Itu tentu saja tidak bisa modalnya kecil Harus uh, modalnya sesuai dengan uh, aturan yang berlaku ya untuk mendirikan PT tersebut Atau kalau memang ingin melakukan tender ya dengan uh, nilai proyek yang besar Tentu PT-nya juga harus besar Tapi juga, juga ada beberapa tender yang memang mengharuskan Misalnya yang bisa ikut itu PT kecil atau PT menengah Maka PT-PT besar juga tidak uh, PT sedang dan besar itu juga tidak bisa ikut seperti itu dan nanti juga berkaitan juga dengan perpajakan untuk uh, UMKM ya uh, usaha kecil sampai menengah itu masih ada uh, kebijakan dari uh, pengurangan pajak ya yaitu 0,5 persen selama tiga tahun ya jadi uh, tidak perlu membuat pembukuan hanya pencatatan saja dari apa dari peredaran brutonya dikali 0,5 persen 0,5 persen ya jadi uh, pajaknya itu jauh lebih murah Begitu itu juga jadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan modal dasar perusahaan Oke yang berikutnya adalah nanti e, ada yang namanya modal ditempatkan Jadi dari modal dasar, modal dasar itu kan modal yang direncanakan ya Kita pengen punya perusahaan misalnya modal dasarnya 10 miliar Maka modal ditempatkannya itu minimal 25% Yaitu 2,5 miliar Kalau misalnya 100 juta maka du, e, modal ditempatkannya itu minimal Uh, 25 juta itu ya jadi modal tempat itu besarnya adalah 25% minimal ya 25% dari rencana dari modal dasar kita uh, lebih dari 25% boleh gak boleh 100% boleh gak boleh jadi kalau lima 25% itu berarti masih ada modal yang nanti masih bisa dimasukkan lagi ya 75% nya karena kan biasanya kita uh, PT itu kan akan berkembang ya. sekarang 25 juta nanti akan berkembang lagi misalnya jadi satu miliar sesuai dengan modal dasar perusahaan Oke, okay, nah, uh, berikutnya uh, dari modal tempatkan itu nanti ada yang namanya modal investor. Jadi modal ditempatkan itu, jadi kalau modal dasar itu tidak wajib ada, sedangkan modal tempatkan itu wajib ada. Dan nanti modal tempatkan itu wajib distorkan. Jadi yang 25% itu atau nanti misalnya modal Jadi modal ditempatkan itu adalah modal yang disertakan yang sudah distorkan oleh para pendiri, jadi para pemegang saham. Jadi kalau dua orang tersebut dua orang yang mendirikan, maka dua orang itu kan wajib menyetorkan Uh, sahamnya ya, wajib mengambil saham walaupun komposisinya tidak harus 50-50, tidak harus seimbang bisa bisa saja yang 199%, 11% itu juga boleh, yang penting masing-masing menyetorkan modalnya, sesuai dengan jumlah modal yang ditempatkan ya, jumlahnya uh, nah untuk modal store ini, paling lama dilakukan 60 hari sejak tanda tangan akta jadi diserahkan nanti modal uh, apa, bukti store modalnya itu harus diserahkan ke kantor notaris ya, ke notaris tempat membuat akta agar nanti dimasuk dilaporkan ke Kementerian ya bahwa sudah PT tersebut sudah menyetorkan modal konsekuensinya apa kalau tidak modal tidak disetorkan konsekuensinya nanti PT ini PT yang kita dirikan ini kalau suatu saat akan mengadakan perubahan maka dia tidak akan bisa sebelum menyerahkan bukti store modal ya bukti store modalnya nah bukti store modal sendiri itu ada beberapa cara ya ada beberapa apa namanya ada beberapa bentuk yang boleh di apa yang boleh dijadikan sebagai bukti stok modal yang pertama itu bukti store modal boleh distorkan ke rekening perusahaan ya jadi kalau PT itu sudah berdiri ya dua bulan kan e, bisa ya sudah ada NPWP sudah ada siup sudah ada NIB gitu ya sudah ada izin usaha sudah ada izin lokasi itu bisa membuat rekening ke bank bisa rekening benar, nah di boleh e, menyetorkan nilai modal ditempatkannya yang misalnya 25 juta silahkan setorkan ke bank nah, bukti setornya itu bisa diserahkan ke notaris untuk dilaporkan ke kementerian oke okay. atau e, misalnya belum ada rekening perusahaan itu boleh juga ke rekening salah satu pendiri jadi boleh ke rekening salah satu pendiri atau alternatif berikutnya boleh dalam bentuk neraca jadi kalau neraca itu misalnya saja ternyata tidak semuanya dalam bentuk uang jadi setelah berdiri nih, sebulan berdiri uh, uh, diketahui bahwa misalnya si A menyetorkannya dalam bentuk kendaraan, si B dalam bentuk gedung, gitu ya, atau si C nanti dalam bentuk uang tunai, nah itu bisa di dalam bentuk keraca yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah modal yang tempatkan tadi, itu boleh juga dalam bentuk neraca. Atau juga boleh dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, misalnya si A uh, 100 juta, si B 200 juta, si C 300 juta, seperti itu ya itu buat surat pernyataan ditandatangani bahwa modal tersebut sudah disetorkan dalam kas perusahaan ya ya dalam bentuk uang tunai ya atau dalam bentuk setoran gitu ya itu silahkan boleh tandatangani itu juga boleh diserahkan ke uh, kantor notaris ya kita ada empat uh, yang pertama adalah ke rekening perusahaan yang kedua ke rekening salah satu pendiri dalam bentuk neraca atau dalam bentuk surat pernyataan itu boleh ya untuk modal setor ini bukti bahwa modal sudah disetorkan dan harus di apa, diserahkan maksimal 6 bulan setelah tanda tangan akta oke okay? nah yang berikutnya adalah e, nilai lembar saham dan komposisinya jadi nilai lembar saham itu nanti kalau karena PT itu kan dia berbentuk saham ya jadi harus tentukan nilai lembar saham dan karena PT yang kalau PT yang masih e, tertutup ya itu boleh ditentukan sendiri yang penting nanti jumlahnya tidak desimal misalnya 100 juta nilai, nilai lembar sahamnya dipu, dipastikan Uh, diputuskan ya satu juta per lembar maka kalau modal ditempatkan dari, jadi komposisi saham ini atau nilai, uh, komposisi saham itu nanti diatur berdasarkan modal ditempatkan jadi modal ditempatkannya misalnya 100 juta nilai lembar sahamnya per lembar 1 juta maka uh, PT tersebut miliki 100 lembar saham yang komposisinya dibagi si A misalnya 50 lembar si, C, si B 20 lembar si C 30 lembar seperti itu dibagi komposisinya sesuai dengan modal yang distorkan oleh masing-masing pendiri. Oke, nah itu nilai lembar saham. Sedangkan uh, berikutnya adalah uh, tempat kedudukan ya. Tempat kedudukan ini uh, bisa dalam bentuk uh, apa namanya uh, pernyataan ya, yang ditantangin oleh para pendiri bahwa kedudukannya itu di mana ya lengkap alamat rt rw kelurahan kotanya seperti itu ya. Uh, bisa juga dalam bentuk uh, dokumen yang ditandatangani oleh pejabat setempat ya surat keterangan domisili ya kita kenal dengan SKDP perusahaan yang kalau di kabupaten itu sampai ke desa kalau di tingkat kota itu biasanya sampai kecamatan ya atau surat keterangan dari uh, apa namanya pemilik gedung yang disewa itu juga bisa dijadikan uh, apa namanya uh, keterangan dari untuk domisili pendirian. Oke, nah untuk di akta sendiri masing-masing notaris itu biasanya berbeda ya apakah kedudukan atau domisili itu ditulis lengkap atau ada juga yang hanya menulis nama kotanya saja misalnya kedudukannya di kota Bandung, di kabupaten jadi sesuai dengan wilayah uh, PT tersebut uh, berdiri ya seperti itu dan kalau dari saran kami sih sebaiknya kalau untuk di akta tidak perlu ditulis lengkap jadi kalau misalnya kalau masih satu kota kan misalnya hanya pindah kecamatan itu tidak perlu ganti akta gitu ya itu saran dari kami Oke okay, yang ke sembilan adalah struktur jabatan dan pemilik manfaat Oke okay, jadi kalau struktur itu nanti uh, minimal itu kalau dua orang harus ada satu komisaris dan satu uh, direktur sebagai pengelola Oke okay, nah kalau ada lebih dari satu komisaris maka satu diangkat sebagai uh, apa namanya komisaris utama, demikian juga kalau lebih dari satu direktur, satu diangkat sebagai direktur utama kalau direktur sendiri nanti komposisinya bisa direktur utama, ada wakil direktur utama, ada direktur, ada wakil direktur kalau untuk struktur lain seperti manajer, direktur keuangan, direktur SDM dan sebagainya itu tidak ada dalam struktur akta ya, tidak ada dalam struktur akta PT namun bisa juga bisa dimasukkan ke dalam uh, struktur anggaran rumah tangga perusahaan ya atau uh, struktur perusahaan gitu ya dan kalau untuk pemilik manfaat sendiri itu uh, berdasarkan PP nomor tiga tahun 2018 jadi kalau ini sih tidak dimasukkan ke dalam akta namun nanti notaris punya kewajiban memasukkan pemilik manfaat dari PT tersebut siapa yang memiliki uh, mem, apa namanya mendapatkan manfaat dari pemilik PT tersebut Ya, biasanya sih pemegang saham yang eh, apa eh, di atas 25 persen sahamnya ya. Jadi ini eh, aturan baru ya eh, sebagai pencegahan dari eh, tindak pidana pencucian uang. Jadi teman-teman nanti biasanya ditanyakan siapa pemilik manfaat dari petir tersebut. Oke itu saja. Kalau teman-teman sudah punya 9 eh, syarat yang ini, teman-teman bisa menghadap notaris untuk membuatkan membuat akta perusahaan. Nanti, kalau sudah ke perusahaannya keluar, berserta SK Menkumhamnya, ya tentunya teman-teman bisa uh, membuat NPWP, lalu mengurus izin usaha melalui uh, web OSS, ya One Single System Submission. Oke, okay, nah. Uh Mungkin itu saja ya dari kami uh, Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Kalau teman-teman butuh uh, bantuan kami bisa mengunjungi website kami ya Untuk kota Bandung, ya Bandung Raya dan sekitarnya bisa jasa Bandung.com Sedangkan untuk uh, Jabodetabek bisa mengunjungi legalitasdepok.com keunggulan ya, kami, harga kami adalah sama dengan harga notaris rekanan kami ya Jadi kalau teman-teman ke notaris langsung dengan ke kami itu sama saja yang kedua juga kami punya layanan gratis konsultasi ya, eh, baik pada saat sebelum pendirian maupun setelah eh, PT berdiri itu teman-teman bisa konsultasi dulu ke kami Sehingga eh, pada saat PT didirikan itu sudah benar-benar fix, matang sesuai dengan tujuan bisnis dari teman-teman sekalian Yang ketiga kami juga menyediakan layanan penyebutan data sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot eh, keluar rumah atau mengurus mengurus ke lembaga labaga terkait itu saja, terima kasih banyak, jangan lupa uh, like, subscribe, dan share video ini Kalau memang ada yang membutuhkan, insya Allah kami akan membahas lagi tentang berkaitan dengan legalitas uh, usaha Terima kasih, share lagi, uh, sukses terus uh, pebisnis, pebisnis Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh